Corona itu rasanya, bas, rasanya badan loh ya Rasanya badan itu Daging ini kayak sakit, kayak mereteli Ya, itu kabeh Terus, itu rasanya Corona yo, cara, ano ya, cara anu ya Yang, tapi yang saya, saya berusaha coba masuk e, Ya opo sih rasane sakit Corona, saya ingin tahu lah itu, nyoba, tak rasakan di badan saya Itu tenggorokan, sering kali kayak kering rasanya agak kering lidah lidah kayak kering tidak nyaman terus di tenggorokan ini kayak batuk tapi tidak batuk ke, ke, kayak haus saja terus nanti lama kelamaan ke paru paru paru paru itu langsung ngeflek tadi ke ampok. ampek ampek ampek sesek terus kepala antara pusing dan tidak jadi gak pusing gak pusing tapi kok yo yo yo nggak pernah nak bukannya pak yo Banyak banget pertanyaan, keluhan sih sebenarnya Yang menyampaikan bahwa Di tengah pandemi Corona Di tengah musibah Corona yang luar biasa ini Ada orang-orang yang katanya wali Allah Ada orang-orang yang katanya mereka ini dekat sama Allah utusan Allah Tapi mereka bisa ngobrol sama Corona Bahkan ada yang berusaha pengen memasukkan Corona ke dalam dirinya Benar gak sih kalau wali Allah itu bisa berbincang, bisa ngobrol, bisa bicara sama Mungkin kayak virus corona gitu, gitu atau apa begitu Itu bagaimana? Pertama banget Yang kita harus ketahui wali Allah itu adalah orang yang sangat takwa kepada Allah Pernah Imam Syafi'i beliau pernah berkata tumur Kamu kalau melihat seseorang Yamshi filma Dia berjalan di atas air Wayuti rufis sama Kemudian dia terbang Di langit Kamu kalau lihat orang punya kelebihan Yang tidak umum di masyarakat Fandur ila ibadati Maka lihat telitilah ibadahnya Jadi kalau kita ngelihat orang nih luar biasa banget nih Bisa nyembuhin sakit tanpa diobati, Bisa orang itu sedikit aja sembuh Apa-apa sembuh Atau dia itu bisa jalan di air Dia bisa terbang di awan Dia bisa Uh, mohon maaf, mungkin memakan kaca dan segala macamnya Fanzur, Fanzur ini bukan falyaro Tapi maka telitilah, lihat kemana ibadahnya Yang pertama kali teliti ibadahnya Kalau ibadahnya nggak bagus, nutup auranya nggak bagus, ngomongnya nggak bagus Cara berpikirnya nggak bagus, ini berarti bukan orang bertakwa ini Kalau dia bukan orang bertakwa, pasti bukan walinya Allah ini yang pertama, jadi harus kita kenali dulu siapa itu wali Allah Wali Allah hanyalah orang yang bertakwa Orang yang ibadahnya begitu bagus dan luar, biasa Bukan hanya ibadah, tapi ilmu Ilmu amal sejalan, ini wali Allah Makanya ketika menafsirkan surat Al-Fatihah Ayat ke-7 itu ya Jalan orang-orang yang Allah beri nikmat kepada mereka Itu para wali Allah Nabi, Rasul, orang jujur, orang soleh Para ulama, gitu ya. Mereka yang telah Allah beri nikmat di dunia sampai ke surga. Apa persamaan Nabi, rasul, orang-orang jujur, orang-orang soleh, ulama? Apa kesamaan mereka? Ilmu amal sejalan, maka teliti. Lihat ilmunya, lihat amalnya, sejalan gak? Kalau dia ini banyak menyimpangnya, banyaknya leneknya bukan dia berarti bukan wali Allah. Ini yang pertama, yang kedua, tolong perhatikan baik-baik. Kalau kita ketemu orang, kok dia bilang bisa ngomong sama Corona. Pengen memasukkan penyakit ke dalam tubuhnya ini nggak bener. Ada nabi tanda kutip mohon maaf ya tanda kutip nabi paling sakti namanya nabi Sulaiman saking hebatnya bisa ngomong sama binatang dan angin tapi bisa ngomong doang dan itu pun kelebihan yang Allah berikan karena seorang nabi dan rasul. Nah ini manusia biasa nabi sudah nggak ada lagi kalau cuma nabi nabi Muhammad kita nggak pernah dengar loh. Nabi Muhammad ngobrol sama unta gitu, Nabi Muhammad ngobrol sama kambing gak kan? Jadi Nabi yang Allah beri kelebihan itu hanya Nabi Sulaiman, beliau bisa bicara dengan binatang dan angin lah. Untuk kita nih orang biasa, Nabi sudah terputus tak ada lagi Nabi setelah Nabi wafat, setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat kan gak ada Nabi lagi tuh? Tolong kita luruskan lagi. Berarti kalau dengan begitu tidak ada Nabi, tidak ada Rasul, maka hanya ada orang biasa. Kalau dia itu orang biasa, maka teliti ilmu dan ibadahnya Kalau ilmu dan ibadah tak sejalan Atau tidak baik, banyaknya lenehnya Jangan percaya Ingat, di akhir zaman ini Kata Rasulullah Wasallam Banyak orang yang disebut Dajjaluna orang kazabuna Orang-orang pendusta Banyak di akhirat ini orang-orang pendusta Hati-hati Jadi kalau ada orang yang mengaku yang aneh-aneh begitu Ini pendusta, hati-hati Begitu, mudah-mudahan kita tidak terpengaruh begitu ya kita jangan percaya dulu tapi juga jangan dibully nggak ada gunanya membuli orang itu tidak akan membuat mereka tambah baik bersikaplah yang baik doakan orang ini agar jadi baik mudah-mudahan dengan itu nanti beliau dapat hidayah mudah-mudahan dengan itu lebih baik lagi ke depannya berharap dengan kejadian-kejadian yang banyak ini kita tambah dekatkan diri kita kepada Allah menambah pengetahuan dan menambah ibadah yang dengan itulah kita akan selamat dunia sampai ke Surga amin ya rabbal alamin terima kasih